Nah. lagi makan nikmati surat palsu oh tanah ini lagi makan PTPGG oh nah. surat palsu surat berlaku mundur oh enak hah baik saudaraku ini ada informasi ya tadi ada potongan video bahwa individu itu adalah mafia tanah itu benar apa tidak ini saya dapat videonya nanti kita lihat tunggu klarifikasi daripada orang yang di video tadi yang saya ucapkan kawan nah sekarang ini ya ada pelaporan ya ini ada pelaporan Nah ini dari media online eh, Polisi Watch ya News WW Polisi Watch News Yaitu Ketua IPW Minta Kapolda Sumatera Selatan Kasus Ariepuddin dibuka kembali Dan pelakunya diproses hukum Eh siapa pelakunya ini kawan Ya Polisi Watch News Ketua IPW angkat bicara kasus Yang menimpa saudara Ariepuddin Sudah berjalan 3 tahun sudah ada, pidadanya, ya, sudah ada pidadanya dan pelakunya di proses hukum Yang ditangani oleh Polda Sumatera Selatan berdasarkan laporan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP Dan atau 310 KUHP Junto 311 KUHP Ko Baris Krimabes Polri Dengan nomor LP garing B garing 568 garing angkar mayu 4 garing 2 2018 Garim Baris krim, Yang kemudian dirujuk Koma ke Polda Sumatera Selatan Hingga terbitlah surat Perintah Penyidikan Nomor SP Titik Lidik Garim 488 Garing Angka Romawi 5 Angka Romawi 2018 Angka Romawi Di Dreskrim Sumatera Selatan Dugaan penggelapan alat berat Oleh AK mantan Karyawan PT BGG ya PT BGG bisa dipidana hal ini dijelaskan oleh Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso terkait adanya peristiwa penggelapan alat berat milik Arifuddin yang sudah berjalan tiga tahun lebih telah berlalu tepatnya pada bulan Oktober 2011 silam Arifuddin, warga muara ini melaporkan AK alias Aseng, WDT, dan BS. Mereka adalah dari pihak PT Budi Buni Gempita atau BBG. Atas dugaan tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu. Juga pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan terkait tindak lanjut kasus tersebut. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menjelaskan, "Ini sudah tindak pidana dan pihak kepolisian, ya pihak kepolisian melakukan penyidikan ulang kembali, dan pelakunya hukum dalam keterangan tertulis kepada wartawan Senin 13 Februari." Sugeng Teguh Santoso meminta agar diskriminasi Polda Sumatera Selatan segera menindaklanjuti laporan polisi nomor LP garing B garing 568 Garin Angkarmai 4 Garin 2018 Baris Krim agar terciptanya keadilan dalam penegakan hukum di Sumatera Selatan, terang Sugeng, Ketua IPW ini meminta ya, Polda Sumatera Selatan segera kasus ini diungkap kembali agar pelakunya diproses hukum dan keadilan ditegakkan apalagi sudah berjalan tiga tahun ungkapnya. senada juga disampaikan oleh Rodi Irfan Sarjana hukum Ketua harian DPN Lidik Krimsus RI bersama tim legal hukumnya mengatakan kepada wartawan kami telah resmi mendapatkan kuasa hukum pendampingan terkait permasalahan hukum saudara Ari Puding Baik, permasalahan lahan yang diduga belum dibayar dan sudah dikuasai juga digarap oleh PT Budi Bumi Kempita, PT Cakra Mas Gemilang Mandiri, dan PT Indah Jaya Abadi Pratama. Juga terkait pelaporan-pelaporan kepolisian yang jalan di tempat ucapnya. Ditambahkan bahwa saudara Arief Luding adalah korban yang mana memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan apa yang Arifudin dapatkan tiga kali beliau dipenjarakan oleh pihak lawannya di sini diduga adanya diskriminasi maupun kriminalisasi dalam penegakan hukum yang dialami saudara Arifudin sehingga hilangnya keadilan dalam penegakan hukum Papar Rodi kami akan mendampingi dan kawal kasus saudara Arifudin ini sampai dimanapun kami akan tompu upaya upaya hukum? jika memang perlu kami juga akan segera duduki lahan milik Arifuddin karena banyaknya manipulasi data, kwitansi dan lain-lain bahkan tidak ada sehirai kertas ataupun bukti jual beli atas lahan tersebut sampai Arifuddin mendapatkan hak-haknya ungkas drodi eh, banyak sekali kasus-kasus ini kawan ya ini kasus ini pemerintah harus turun tangan yang begini-begini. Pemerintah harus turun tangan. Ya, ini yang kayak gini-gini harus dipilarkan. Kenapa? Jangan sampai ya keadilan untuk rakyat kecil dikarahkan oleh mafia-mafia yang berduit. Nah, ini harus dicek betul. Apakah betul ya? Ini kan ini kalau kita lihat videonya ini kan lagi di Jakarta ini. Ya, mudah-mudahan bisa ke tempatku ya. Eh, ke sini kita bahas ini ya, ini harus dipilalkan kalau bisa tembus ke presiden jokowi bahwa ada permasalahan seperti ini ya kementerian pertanahan kena ada itu ya yang katanya ya presiden sudah mengatakan ya kepada menteri pertanahan mari lawan mafia mafia tanah nah saatnya inilah ya, ditunjukkan siapakah yang bermain ya Jangan sampai rakyat Indonesia selalu tertindas karena mereka rakyat kecil Ya tidak punya kenalan mungkin di pusat di Jakarta Ya mungkin tidak punya uang untuk mengurus masalahnya Nah makanya saya bangga di parodi ini ya Parodi dengan ketua IPW ini mantap dan salam hormat luar biasa Ya mau ikut membantu secara hukum Ya kepada saudara-saudara kita yang butuh bantuan kita tunggu saja sampai di mana prosesnya ini ya, Sekali lagi Ini viral kawan ya, Semoga ini sampai ke telinganya Pak Jokowi selama Presiden Yang memang ya Ingin melawan mafia-mafia tanah Itu Presiden langsung pernah seperti itu Ya Menteri Pertanahan Mudah-mudahan Ini melihat Dan saya yakin ini lagi di Jakarta ini ya, Itu kawan tolong sekali lagi bantu viralkan dan coba kita dengarkan satu videonya lagi ah ini yang video yang satunya coba kita dengarkan yang satu video tadi mafia mafia tanah maksudnya apa itu ya ini ada ini mana tadi itu mafia mafia tanah katanya ini kan ada ini coba ya maksudnya apa ini tadi hmm. makan nikmati surat palsu oh ini lagi makan P -p -g -g. oh surat palsu surat pelaku mundur oh, ini, no. oh. Tadi, ini kan banyak orang di video ini ya semua ada klarifikasi yang ada dalam video ini apakah mereka betul melakukan pemalsuan surat seperti yang dikatakan orang yang ngomong di video ini, nah, mudah-mudahan ada klarifikasinya seperti apa, ya baik yang kawan.